serta klik tombol notifikasinya, persahabat ya, agar channel ini terus berkembang dan selalu memberikan informasi kabar bahagia seputar idola kita untuk para fans warga Konoha, persahabat. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada sebuah kabar spesial, tentunya persahabat yang untuk kita semua di channel YouTube-nya Lesli Entertainment karena vlog kemarin ini membuat kita kaget, persahabat ya, tiba-tiba. Ada Ibu Harskiwi sebagai omanya dari BBL ini muncul dan tentunya hadir di rumah sakit Menunggu setia mendampingi Mama gejorah dalam menunggu lesti persalinan Alhamdulillah persahabat ya Gimana nggak launching di indosiar coba nih Tentunya omanya saja nungguin persahabat ya Luar biasa sampai kaget loh Ibu Harsiwi sampai nunggu BBL lahir, ini sih luar biasa Dukungan yang sangat tulus diberikan oleh Ibu Harsiwi Ahmad Italia juga ke momen ini, sambil berpelukan Persahabatnya dengan Mama Kejora, Ibu Harsiwi menunjukkan Tentunya kebahagiaannya saat mendengar bahwa BBL sudah lahir Duh, terharu bahagia banget ya melihatnya momen ini pun diunggah kembali oleh akun sahabat dota yang ada ada kalimat caption juga yang dituliskan di postingan ini hayo ngaku siapa yang tergaget kaget bahagia pas tahu oma siwi nungguin kelahiran baby el pastinya semua orang pun kaget banget persahabatnya yang saat melihat ternyata ibu harswi hadir di rumah sakit untuk nungguin baby el lahir ini sih luar biasa banget ya Hingga banyak komentar, banyak respon yang diberikan. Salah satunya dari akun Hak Kaniati mengatakan di kolom komentar, Masya Allah yang pasti ikutan bahagia, Dede bisa ditungguin proses melahirkannya sama Mama Siwi yang sudah sangat dekat dan sudah seperti ibunya sendiri. Ini sih suatu kebanggaan dan kebahagiaan banget untuk kita semua Alhamdulillah Banyak orang-orang hebat Banyak orang-orang baik yang tulus mencintai Lesti dan Rizky Bilar Untuk kabar berikutnya juga persahabat ya Alhamdulillah Vlog di channel youtube Leslan Entertainment Ini sudah 1,9 juta viewers Hampir 2 juta persahabatnya Yuk sama-sama kita doakan Kita dukung, kita support Bisa di angka 2 juta untuk viewers Buktikan kepada barang kita selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita. Dan berikutnya juga, ini ada info dari Ibu Harsiwi Ahmad, barusan persahabat yang menginfokan. Di Indosiar bakal hadir acara Happy New Year Indonesia 2022 yang akan dihadirkan Jumat, tepatnya besok tanggal 31 Desember live di Indosiar pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Di postingan ini juga perhatikan di kalimat cancer yang dituliskan. Mari rayakan detik-detik menyambut perayaan tahun baru bersama Indosiar besok malam, Jum'at 31 Desember 2021, pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Kita berpesta, berjoget ria sambil ngumpul dan makan-makan bareng keluarga dan sahabat terdekat nonton Indosiar. Ide bagus bukan, seru deh pasti Akan ada yang tentunya para bintang tamu Memberi malam tahun baru nanti Dan host host keren pastinya Yuk siap-siap Yuk siap-siap merayakan malam tahun baru besok malam Dalam Happy New Year Indonesia 2022 Jumat 31 Desember 2021 Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia Salam hangat Harsiwi Siwi Ahmad Wow Yuk kita dukung juga nih acara Indosiar Langsung diinfokan oleh Mama Siwi Mudah-mudahan acara-acara di Indonesia Selalu berkembang dan selalu menghibur Para pemirsa Untuk berikutnya juga persahabat Indosiar Ini menginfokan juga nih Untuk kita semua tinggal 12 hari lagi Acara konser terbesar di Indonesia Dalam perayaan HUT ke-27 Perhatikan juga nih, tentu sini ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan. Wah, 12 hari lagi dan semakin dekat menuju malam puncak konser Raya 27 Indosiar luar biasa. Akan banyak deretan artis dan penampilan spesial yang ditampilkan. Wow, mimin gak sabar, nantikan malam puncak konser Raya 27 Indosiar luar biasa. Selasa, 11 Januari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indosiar atau video.com. Ya sama-sama yang kita menyaksikan acara konser raya Indosiar luar biasa yang akan tayang 12 hari lagi bakal dihadirkan para bintang tamu artis-artis papan atas luar biasa yang akan menghadiri acara ini. Mudah-mudahan acaranya lancar dan sukses. Amin. Ya Rabbala Alamin. Kita ke kabar berikutnya. Ini sih info yang paling kita tunggu banget persahabat ya. Perhatikan. Ini diinfokan langsung di gasnya Mas Gongli. Perhatikan persahabat ya part 2 dari lanjutan vlog kemarin di channel Youtube Lesley Entertainment. Mas Gongli hanya bisa mengatakan, persahabat, ya, cuma kata-kata luar biasa. Wow, siapa nih yang gak sabar? Nunggu part 2 persahabat yang akan di-up sepertiasnya hari ini, persahabat, ya. Info dari Mas Gongli sih, tentunya persahabat, ya. Mudah-mudahan saja kita disuguhkan vitamin bahagia. Oleh tim Leslar Entertainment Info ini juga persahabat yang kita dapatkan Dari akun family untuk Leslar 23 Banyak tanggapan komentar Banyak respon yang diberikan dari para fans Yakni dari akun Instagram Ashi.va9537 Mengatakan sabar Entar juga ada baru kemarin Pas 1 katanya tuh Tunggu aja persahabat ya Mudah-mudahan kejutannya bisa hari ini Tentu kita berdoa saja untuk vitamin bahagia bisa dihadirkan hari ini juga. Ada juga komentar persahabatnya sekaligus info untuk kita semua. Dari akun Sahal Arno file mengatakan Kiss Word gak jadi ya. Tuh, ada yang bertanya persahabatnya soal acara Kiss Word 2021 di Indonesia katanya nggak jadi persahabat ya coba kita lihat juga di jawaban komentar. Dari akun satu 112 mengatakan ditunda katanya tuh persahabat ya Karena peran utamanya ngelahirin kalian ya Tuh acaranya ditunda Pastinya Ibu Harsiwi nunggu BBL dulu nih persahabat ya Yuk sama-sama kompak, sama-sama dukung, sama-sama doakan Mudah-mudahan BBL didalasi selalu diberikan kesehatan Dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik kekabar berikutnya, perhatikan juga bersahabat Di sini ada sebuah postingan yang diunggah oleh bang ricardo Sinaga. sebelumnya ada pertanyaan persahabat ya diunggah ini bang, bbl mirip papa atau bundanya kalau suara bbl bagaimana? kan papanya tadi unggah story mau cek cengkok bbl menurut abang dodo, tadi bbl gimana cengkoknya? kita lihat nih jawaban dari bang ricardo Bayi ajaib, minum asinya kuat banget, tenaganya super Kalau kata orang Sumatera, lasak kali katanya persahabat Baby newborn kan su suka berubah-berubah mukanya Tapi saat ini perpaduan emak bapaknya, well sih kedepannya gimana tuh persahabat ya Perpaduan masih Masya Allah, mudah-mudahan sehat dan selalu menjadi kebanggaan orang tua, amin dan kita lihat juga keunggang berikutnya info dari RCTI karena malam hari ini bakal hadir acara 20 tahun rosa persahabat di RCTI jam 18.00 persahabat ya Yuk kita tentunya simak kita harus nonton karena ada sang kejara di Padangdut yang akan mengisi acara tersebut